Baik, coba kali ini kita bahas masalah bagaimana ketika kita membuat sebuah penelitian Jadi ketika kita membuat penelitian ini harus menyusun bagaimana di sini membuat kerangka berpikir atau kerangka berpikir penelitian Yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah Di sini, di paling atas adalah bagaimana objeknya. Katakanlah di sini kita membuat dalam suatu penelitian itu suatu objeknya. Kalau kita melakukan penelitian di sini dengan objek misalkan kita di sini katakanlah penelitian itu PTX ya. PTX itu sebagai apa? Sebagai objek. Nah, mungkin di sini kita turunkan lagi ke bawah sebagai hipotesis atau dugaannya. Harusnya di sini sebelum kita melakukan sebuah hipotesis maka di sini kita buat suatu kerangka yang di sini itu sebagai turunan dari PTX itu misalkan suatu divisi. Katakanlah misalkan di suatu pabrik kita asumsikan bahwa yang kita teliti itu adalah di produksi misalkan ya, di produksi. Nah di produksi ini sebagai bagian dari objek penelitian kita. Nah ini ke sini nah ini masalahnya di produksi lalu yang berikutnya di masalah produksi ini apa hipotesis kita dugaannya misalkan apa yang menjadikan dugaan di sini berarti misalnya dalam produksi itu apa masalahnya masalahnya kalau misalnya kita sebuah masalah di sini misalkan keterlambatan keterlambatan produksi nah ini sebagai hipotesis yang pertama, nah hipotesis pertama itu kita membuat bahwa di sini sebagai apa namanya keterlambatan dari produksi ini hipotesis pertama. lalu kita turunkan lagi di sini bagaimana keterlambatan produksi ini menggunakan toolnya apa? Atau yang disebut dengan metode. metode di sini kita misalkan menggunakan metodenya e, dengan penerapan sistem manajemen proyek, misalkan nah, dengan menggunakan metodenya manajemen proyek lalu dalam manajemen proyek ini nah, dalam manajemen proyek ini kita asumsikan dalam manajemen proyek ini kita turunkan lagi, dalam manajemen proyek ini misalkan yang pertama katakanlah sebagai eh, apa namanya, penelitian itu dengan menggunakan metodenya CPM ya CPM Critical part metodenya. Nah kalau memang dari CPM ini belum bisa diselesaikan Kita tambah lagi Satu metode Jangan menambah satu metode lagi Kalau di uh, permasalahan metode yang pertama Udah selesai Kita tambah lagi metode yang kedua Adalah untuk Mengimbangi metode yang pertama Kalau metode pertama itu Tidak selesai Lalu yang ketiga, apakah kedua metode ini sudah selesai? Maka kita jangan menambahkan metode yang lain. Ya, metode yang lainnya tidak perlu ditambahkan kalau dua metode ini sudah selesai. Kita bisa menambahkan satu metode lagi kalau memang ini diperlukan. Misalkan, dalam suatu manajemen project, manajemen project ini ada metodenya CPM. PET. Nah, mungkin masih banyak lagi yang lain kalau memang itu memungkinkan kita untuk menambahkan. Nah, ini standarnya dengan manajemen project menambahkan dua metode ini. Lalu, kalau belum selesai juga dua masalah ini kita pakai, maka kita menambahkan lagi satu metode lagi. Nah, di sini metode yang yang ketiga ini berarti apa? Yang namanya dengan uh, sebutan itu crash program. Crash program ya. Nah, kalau sudah selesai dengan crash program ini, apakah sudah selesai penelitiannya? Belum tentu. Jika masih terdapat e, lagi, ada masalah ini masih belum selesai juga. Kita udah misalkan dalam penelitian sebelumnya sudah menggunakan CPM. Lalu yang e, penelitian berikutnya atau solusi yang keduanya sudah menggunakan VERT. Tapi tidak selesai juga. Lalu data yang kita kumpulkan itu harus selesai juga. Ini sebagai tahap awal bagaimana kita membuat suatu penelitian kerangka berpikirnya. CPM udah selesai, PERT juga udah selesai. Yang ketiga adalah crash program, adalah solusi kedua masalah ini. Kalau misalkan tidak perlu pakai PERT, langsung crash program, bisa nggak? Bisa, tergantung pada kasus. Ya, kalau misalkan data untuk PERT-nya tidak ketemu, maka PERT-nya itu tidak perlu, maka langsung ke crash program. Lalu di sini, ketika metode yang ketiga ini kita udah selesaikan, apakah perlu dengan metode lain? Jika emang itu diperlukan, maka Misalkan di sini, keterlambatan uh, produksi, kita selesaikan dengan manajemen proyek. Manajemen proyek itu sebagai tool manajemennya. Ini dengan CPM per Crash program. Kita tambahkan lagi solusi yang lain. Apa? Misalkan, dengan ketiga metode ini kita selesai, kita tambahkan lagi satu metode. Misalkan, kita menggunakan di sini analisa faktor. Kenapa dengan menggunakan analisa faktor? nah selain misalkan di sini SPM-nya udah udah selesai udah baik, potnya udah dijalankan, press program udah selesai. Kalau masih jika di sini kita lihat dari sini, jika masih terdapat suatu kesalahan atau suatu yang tidak selesai juga dengan metode ini, maka analisa faktor itu apakah mungkin kita gunakan analisa faktor? Nah analisa faktor itu untuk menjawab apa keterlambatan produksinya. Nah di sini setelah selesai kita menggunakan tool ini maka apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu tujuan yang diinginkan nah tujuan yang diinginkan ini nah apa tujuan yang diinginkannya misalkan produksi tepat waktu nah di sini berarti tujuan yang ingin dicapainya adalah produksi yang tepat waktu nah adapun nanti tujuan yang ingin dicapainya boleh dikembangkan dengan cara-cara yang lain, ya ini mungkin salah satu kita memberikan satu contoh yang sederhana dari satu penelitian. jangan pernah menambahkan metode lain kalau bukan solusi, ya kita menambahkan satu metode ini, oke okay, metode utamanya, metode kedua, metode ketiga, jangan menambahkan metode-metode kalau itu bukan solusi. selagi itu masih bisa e, untuk menambahkan solusi, maka boleh menambahkan metode lain, oke okay, terima kasih.